Warahmatullahi berjumpa lagi dengan saya, Birenda. kita Hari ini berada di Pasar pernak Gandakura, Kota Biren. Hari ini, bagi kawan-kawan, yang mau cari lembu, kambing, Bagi kawan-kawan yang mahu bisnis ternak dan lombi. Bisa di sini.